Bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan info dari channel kami dan aktifkan lonceng kemudian like dan komennya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi asy Shafi lahir di Tus, 1058, 450 Hijriah dan meninggal di Tus, 1111, 14 Jumadil akhir atau 505 Hijriah pada umur 52-53 tahun Beliau adalah seorang filsuf dan teolog muslim Persia, yang dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat abad pertengahan. Imam Al-Ghazali merupakan tokoh muslim terkemuka di dunia. Beliau salah satu ilmuwan terkenal yang mempelajari ilmu di bidang filsafat dan tasawuf. Melalui pemikirannya, Imam Al-Ghazali menjadi salah satu orang yang berpengaruh bagi perkembangan dunia Islam. Pemilik nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Aktusi Asy-Syafi'i ini pernah memegang jabatan-jabatan sebagai naib konselor di Madrasah Nizhamiyah, sebuah pusat pengajian tinggi di Baghdad. Melalui beberapa karya buku, beliau berhasil memberi sumbangsih bagi perkembangan kemajuan umat manusia. Gagasan dan pemikiran Imam Al-Ghazali hingga kini terus dipelajari dan dikembangkan oleh generasi selanjutnya. Dalam karya-karyanya Al-Ghazali selalu memiliki keadaan di yang menginspirasi dan menunjukkan hati. Baik sebelum lebih jauh kita membahas tentang beliau kita langsung saja masuk pada pembahasan inti, dan berikut, protes atau kata-kata beliau. Jadikan kematian itu hanya pada badan karena tempat tinggalmu ialah liang kubur, dan penghuni kubur sentiasa menanti kedatanganmu setiap masa. Lidah yang lepas dan hati yang tertutup dan penuh dengan kelalaian itu alamat kemalangan besar. Carilah teman untuk menenangkan hati dan pikiran, maka perhatikanlah baik-baik tentang keselamatanmu dan kesejahteraannya. Berpikirlah selalu tentang nikmat-nikmat dan keagungannya. Jika melihat orang jahat, jangan anggap kita lebih mulia karena mungkin satu hari nanti dia akan insaf dan bertaubat atas kesalahannya. Cinta merupakan sumber kebahagiaan dan cinta terhadap Allah harus dipelihara dan dipupuk, suburkan dengan sholat serta ibadah yang lainnya. Korupsi agama berasal dari mengubahnya ke kata-kata belaka dan penampilan. Ciri yang membedakan manusia dan hewan adalah ilmu. Manusia adalah manusia mulia yang mana ia menjadi mulia karena ilmu, tanpa ilmu mustahil ada kekuatan. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu, jauhilah kemalasan dan kebosanan karena jika tidak demikian engkau akan berada dalam bahaya kesesatan. Orang munafik mencari-cari kesalahan, sementara orang beriman mencari permintaan maaf. Hiduplah kamu bersama manusia sebagaimana pohon yang berdua, mereka melemparinya dengan batu, tetapi ia membalasnya dengan buah. Sifat utama pemimpin ialah beradab dan mulia hati barang siapa yang menghabiskan waktu berjam-jam lamanya untuk mengumpulkan harta karena takut miskin, maka dialah sebenarnya orang miskin. Barang siapa memuji karakter buruk orang lain, berarti ia telah meningkatkan dan bahkan menambah ke segala hal. Yakinlah semata-mata dengan memiliki ilmu belum tentu lagi menjamin keselamatan di akhirat kelak. Doakanlah temanmu, baik selagi hidup maupun sesudah dia meninggal dunia. Kata-kata lembut melunakan hati yang lebih keras dari batu, kata-kata kasar mengeraskan hati yang lebih lembut dari sutra. Kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya. Sementara kesengsaraan adalah ketika seseorang dikuasai oleh nafsunya. Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad. Kita tidak dapat mengakui bahwa setiap orang yang mengaku beragama itu pasti mempunyai segala sifat-sifat yang baik. Pati ilmu yang sebenarnya ialah mengetahui sedalam-dalamnya apa arti taat dan ibadat. Maafkanlah temanmu yang sedang berbuat kesalahan dan jangan sekali-sekali mencelanya. Pengetahuan tanpa tindakan adalah sia-sia, dan tindakan tanpa pengetahuan adalah kegilaan. Belum pernah aku berurusan dengan sesuatu yang lebih sulit daripada jiwaku sendiri, yang terkadang membantuku, dan terkadang menentangku. Untuk kesehatan yang baik, Kendalikan makananmu untuk jiwa yang baik. Kendalikan dosa-dosamu dan untuk keimanan yang baik. Kirimkan shalawat kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. Nafsu bisa membuat seorang raja menjadi budak, sementara sabar bisa membuat seorang budak menjadi raja. Jiwa manusia itu seperti cermin yang memantulkan bayangannya. Kebajikan akan membuat jiwa itu bersinar, sementara keburukan akan membuatnya gelap. Kita adalah makhluk yang suka menyalahkan dari luar, tidak menyadari bahwa masalah biasanya dari dalam. Jangan biarkan hati Anda mendapatkan kesenangan dengan pujian dari orang lain atau Anda akan sedih dengan kecaman mereka. Kebahagiaan terletak pada kemenangan memerangi hawa nafsu dan menahan kehendak yang berlebih-lebihan. Untuk mendapatkan apa yang kamu suka, pertama kamu harus sabar dengan apa yang kamu benci. Seorang lelaki yang berahlak buruk menzalimi dirinya sendiri. Barang siapa yang memilih harta dan anak-anaknya daripada apa yang ada di sisi Allah, niscaya ia rugi dan tertipu dengan kerugian yang amat besar. Yang paling besar di bumi ini bukan gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan maka kita akan menjadi penghuni neraka. Doakanlah temanmu, baik selagi hidup maupun sesudah dia meninggal dunia. Kerja seorang guru tidak ubah seperti kerja seorang petani yang sentiasa membuang duri serta mencabut rumput yang tumbuh di celah-celah tanamannya. Yang paling besar di dunia ini adalah hawa nafsu. Mulia dan tidak mulianya ditentukan dengan apa yang mereka kerjakan. Kepada para pencari, Anda tidak akan mampu bangkit untuk melaksanakan perintah Allah sampai Anda memonitor hati dan anggota badan dalam setiap saat dan setiap napas. Kecintaan kepada Allah melingkupi hati, kecintaan ini membimbing hati dan bahkan merambah ke segala hal. Titik, yang paling jauh dari kita di dunia ini adalah masa lalu. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu. Jauhilah kemalasan dan kebosanan, karena jika tidak demikian, engkau akan berada dalam bahaya kesesatan. Titik keinginan menjadikan budak dari raja-raja, dan kesabaran menjadikan raja-raja dari budak. Titik orang-orang dari hewan, beberapa setan, beberapa malaikat, dan Anda. Satu berangkat dari stasiun kesabaran melalui kecemasan, berlebihan dari keluhan, membuat sebuah pameran kesedihan, harta, dan makanan. Titik, kuat dan bahagianya suatu umat adalah karena ahlaknya, apabila ahlaknya rusak maka binasa umat itu. Titik, hidup beradab bukan hidup untuk biadab. Itulah beberapa rangkuman kata-kata patut untuk kita jadikan sebagai motivasi hidup, inspirasi ataupun sebagai pelajaran yang sangat berharga. Terima kasih kami ucapkan. Bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan info dari channel kami